Okay. kalau ada yang mau tanya nanti di kolom chat aja ya langsung kienek ya. Kemudian, <kosok> <sokok> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya. Ini dua orang atau lebih yang berinteraksi internetnya tidak stabil, benar, -benar. erot. Okay. Dua orang yang berdua lebih, kita bayar dua orang ada atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan yang sama. Kita tahu kalau perawat di rumah sakit, bekerjanya tidak sendirian, pasti bersama. ya. mahal dijalani ke akan Oh, ya. Ada suara lain masuk. ke Ya, jadi kerjasama di dalam uh, mencapai tujuan. Kita ingat tujuan kita di rumah sakit apa? Visi kita datang ke sini sebagai apa? Teman-teman yang uh, yang sekarang ini adalah direkrut untuk merawat pasien COVID. Ya kan? Ya, betul, betul, apa betulnya? Jadi semuanya adalah berkaitan dengan pasien COVID ya. Bagaimana rasanya merawat pasien COVID? Ada perasaan takut. Tapi visi kita adalah menyelamatkan orang lain. Dan selain kita juga harus selamat. Makanya materi sebelumnya ada mengenai bagaimana perlindungan diri kita supaya kita tetap sehat. Kemudian tujuan kita apa sih bekerja dalam tim? Kita merawat pasien COVID nggak bisa sendiri pasti butuh tim-tim kita siapa tim kita banyak antara teman sejawat perawat antara perawat dengan dokter antara e, tenaga lain e, tenaga kesehatan lain juga antara petugas lain juga jadi banyak hal yang berkaitan semuanya saling mempengaruhi ke arah tujuan yang sama merawat pasien supaya kembali sehat Ataupun, kalaupun tidak eh, tidak terjadi, bermasalah kemudian. Apakah Anda bekerja dengan tim? Mulai dari kita sendiri dulu aja Apakah Anda bisa bekerja dengan orang lain? Coba tanya diri sendiri, apa tujuan Anda untuk, Datang ke sini, untuk apa? Visinya apa? Visi diri sendiri itu untuk apa? Bekerja, nggak semata-mata mencari uang. Bekerja, mencari pengalaman. Kemudian, keinginan kita dalam diri adalah saling mendukung satu sama lain. Karena perawat itu, bekerja selama ini, di, uh, yang selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia. Kita tahu hubungan antar manusia, Terjadi proses interaksi dengan satu saling yang lain untuk mempengaruhi satu sama lain supaya tercapai tujuan yang kita harapkan tanpa memberikan dampak buruk kepada orang lain. Ya, jadi saling mempengaruhi ke arah tujuan yang sama. Apakah Anda bisa membantu mengubah perbedaan pandangan menjadi satu tujuan? Nah, itu dia. Bagaimana Anda mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang sama? Bagaimana misalnya di dalam satu tim anda bekerja ada beberapa orang. Kalau anda tidak memberikan komunikasi yang baik, hasil kerja juga tidak baik. Misalnya dokter memberi instruksi obat, anda tidak uh, lewat orang uh, tidak membaca, tapi teman yang satu lain satu lagi tahu, tapi tidak memberi tahu. Komunikasi juga menjadi hal yang uh, menyebabkan terjadinya uh, tidak mencapai tujuan. Apakah anda membantu per, uh, perbedaan untuk, uh, menjadi suatu kesatuan yang sama sangat penting ada keinginan dalam diri untuk saling be, saling mendukung saling menghargai dalam satu tim sehingga mempunyai pandangan yang positif saling menguji tidak hanya saling menjelekkan ya tidak menjelekkan dan mengambil risiko tim adalah sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta. Mungkin gak akan sama setiap orangnya, talentanya. Tapi, dia akan saling mengisi dan dapat memberikan solusi yang inovatif suatu pendekatan yang mapan. Misalnya, ada satu tim, ada yang, ada yang punya yang kekuatan lebih untuk CPR, yang lebih untuk, uh, apa namanya, untuk... Memberikan obat atau memberikan apa namanya, begging jadi satu-satu saling memberi, saling pendekatan, talentanya akan beda, tapi tujuannya sama: menyelamatkan pasien. Teamwork dalam perawatan pasien ya, berbagai komposisi tim, yaitu yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada dokter ada. Kemudian Anda harus menghubungi bagian radiologi, bagaimana apakah ada obat-obatan yang harus diberikan ke pasien berhubungan dengan farmasi. Itu per, perlu kerja tim yang baik satu sama lain. Kalau tidak ada kerja tim yang baik, tujuan tidak akan tercapai. Mis, misalnya, Anda lupa atau tidak mengingatkan yang lain. Pasien memberi, diberikan obat bisa terlambat. Yang tadinya jam 2 bisa jadi jam 3 lambat reaksi obat akan lebih lambat, efek penyembuhan kepasian bisa lebih lambat, efek penyembuhan pasien yang lebih lambat menyebabkan lama rawat di rumah sakit lebih panjang. Jadi eh, kerja tim yang baik, dengan semangat kerja yang baik, kita insya Allah bisa bersama untuk menuju tujuan bersama untuk merawat pasien covid ini dengan baik. Ini ada penelitian tentang korelasi timbuk dengan performa dalam tim manajemen. Jadi nilainya adalah korelasinya adalah mendekati uh, uh, positif ya. Jadi sangat sangat erat hubungan antara antara per, penampilannya dengan uh, dengan uh, teamwork itu sendiri. Ya, ini beberapa penelitian semua hasilnya ke arah yang uh, ke positif ya. Ya, komponen tim. Komponen tim adalah komunikasi. Mengenai komunikasi, komunikasi efektif nanti ada satu materi sendiri dari bu Ita. Kemudian kompetensi teman-teman bersama. Kompetensi yang kita lihat adalah di sini kompetensi dasar. Saya tahu ada teman-teman ada yang dari D3, S1, atau ada juga yang S2. Tapi saya yakin... Kompetensinya adalah kompetensi dasar keperawatan yang harus anda miliki untuk merawat pasien-pasien COVID tersebut. Pasien COVID yang disini yang dimaksud adalah pasien dengan penyakit kardiovaskular yang mengalami COVID. Jadi kita perlu sangat perlu sekali untuk meningkatkan kompetensi untuk percaya diri juga sehingga dapat merawat pasien dengan lebih baik sebagai orang yang pernah mengalami COVID. Anda akan tahu sendiri eh, saya tahu, tahu, tahu sekali bagaimana perasaan pasien jika tidak peduli tidak tidak eh, tidak mau komunikasi dan pada saat-saat pada itu dia butuh dukungan yang kuat jadi di dalam merawat pasien COVID utamakan juga komunikasi kemudian kompetensi jangan lupa hal-hal yang dasar seperti memberikan obat, memberikan obat bisa salah obat kalau anda sendiri lupa kompetensi enam benar pemberian obat nanti ada materi itu juga supaya diingatkan. Kemudian membangun kepercayaan, bangun kepercayaan dengan apa anda mengisi diri belajar terus menerus. Kemudian ada keinginan untuk saling bekerjasama, berkoordinasi, bagaimana anda berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dengan pasien itu sendiri supaya meningkatkan kemampuan ke apa namanya, kepercayaan dari pasien, kemudian ada rasa hormat dengan satu sama lain, termasuk dengan pasien, akuntabilitas solusi, mufakat Kemudian ada masalah-masalah tim yang buruk yang kita dapatkan mengenai kejadian sentinel yang diidentifikasi pada kerja tim, pada CCI, di mana terjadi Bagaimana sih masalahnya? Kenapa penyebabnya paling banyak apa sih penyebabnya? Kejadian sentinel, kejadian yang berbahaya yang tidak diharapkan sama sekali itu kenapa? Salah satunya adalah leadership komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang leadership sama aja itu aja muter ya, yang paling tahu pertama ya pasti human factor ya. Jadi itu sangat sangat banyak. Apa sih salah satunya komunikasi yang tidak baik atau kerja tim koordinasi dengan komunikasi yang tidak baik antar tim bisa jadi salah obat. Mungkin mudah malam kita nggak lihat lagi tuh antara obat-obat tablet itu antara amlodipin dengan uh, uh, dengan um, dengan simpastatik, eh bukan amlodipin, ataupun dengan kandesartan, obatnya jenisnya mirip. Kalau salah baca, obatnya juga salah juga, kan. Itu sama-sama obat. Tapi kalau obat yang lain yang salah, misalnya obat yang sangat berbahaya, obat-obat infus yang salah diberikan, obat antibiotik yang harusnya antibiotik diberikan tapi tidak diberikan. Kemudian diberikan obat yang lain, obat penanung bisa terjadi atau kita tidak memberikan informasi yang terjadi keluhan pasien kepada e, tim kita tim kita antara lain ada ketua timnya di situ di dalam kelompok kerja ada juga e, dokter di situ kita salah juga tidak memberikan informasi apa yang dirasakan pasien misalnya pasien mengeluh sesak kita nggak sampaikan kita diam saja padahal di situ ada teman kita atau Ketua tim kita kita laporkan kondisi pasien. Nah, Itu juga menyebabkan terjadinya keadaan yang memburuk tanpa bisa didiagnosa dengan cepat. Jadi terapinya juga mau mau terlambat. Atau jadi terlambat dimasukkan rawat misalnya dari ruang perawatan intensif, eh, biasa mau menjadi ruang rawat intensif karena kondisinya yang tidak salah bekerja dalam dalam tim. Kita tidak percaya diri, kita tidak ber berkoordinasi dengan ketua tim, kita tidak uh, berkomunikasi dengan satu sama lain teman. Bagaimana terus kita juga tidak juga menghubungi pihak terkait misalnya dilakukan uh, ronsen. Sebenarnya tidak kita lakukan karena kita hanya fokus hari ini saya cuma ngasih obat, hari ini saya Nancy masuk ke dalam, saya selesaikan tugas saya. Padahal banyak hal yang harus bisa kerjakan akhirnya bisa jadi tidak perlu ke ICU jadi masuk di ICU akhirnya lama rawat jadi panjang jadiannya jadi berulang ulang bisa jadi menyebabkan kematian ya. jadi banyak hal yang menyebabkan hal, hal tersebut terjadi ya ya salah satunya ya tim yang tidak baik apa sih hambatannya Ya kita hambatan dalam tim klinis ada mikro sistem work improvement ya lingkungan kronya budaya keselamatan pasien yang nanti habis ini bu cucu juga nah, Bicara, kemudian ada gangguan distraksi kemudian ada ada case load pasien beban kerja ya mengulang-ulang pekerjaan proses perawatan yang efisien faktor sistem lingkungan delay diagnosis yang segala macam itu itu akan menimbulkan uh, gangguan kemudian kalau timnya kerja timnya kurang pelatihan makanya teman-teman ini dilatih pelatihan anggota tim yang kurang kurang uh, kurang kuat ya ya pemimpinannya kurang efektif, kurang jelas peran, komunikasi interefisien tidak mampu menyelesaikan masalah, kurang kurang interaksi tatap muka atau makanya tadi ada Bu Nungki menyampaikan ayo di luar daripada jam kerja coba belajar lagi alat-alatnya. Karena di rumah sakit jantung sendiri alat-alatnya itu mungkin beda terutama teman-teman yang baru lulus ataupun sudah dari rumah sakit lain model monitoringnya pun beda, jadi harus ada mempelajari di luar dari konteks dengan pasien. Jadi tetap di bidang komunikasi antar timnya dan jangan malu bertanya. Kalau tidak ada nggak bertanya anda nggak paham. Karena di sini spesifik penyakit kardiovaskuler jelas-jelas sudah covid pun sudah bermasalah ditambah dengan penyakit kardiovaskuler. Jadi anda harus ikut berperan aktif sebagai tim. Jadi jelas perannya di situ, jangan cuma disuruh, cuman de ambil intensi, de tolong catat Tapi Anda nggak jelas perannya, karena nggak mau belajar di luar daripada. Eh, waktu, karena waktu kita sempit sekali, langsung bekerja, sebaiknya di luar. Tadi Bu Nuki udah menyampaikan, di luar dari eh, apa namanya kontak dengan pasien, ada keinginan untuk belajar bagaimana menggunakan alat. Beda, cukup berbeda dengan yang yang lain, yang mudah-mudahan sih sudah banyak yang tahu, tapi saya lihat banyak yang baru lulus perlu ada keinginan dalam diri untuk belajar bagaimana menjel, menggunakan perannya di situ sebagai perawat, bagaimana berkomunikasi, nanti tani komunikasi akan dijelaskan. Kemudian kita, kita akan pede kalau kita sendiri sudah mengisi materi eh, diri kita untuk kemampuan kemudian kalau kita sendiri tahu ya hal-hal yang itu kemudian kita capek-habis capek terus kita pikirannya kemana-mana itu enggak fokus pikirannya itu tinggalkan dulu pikiran yang ada misalnya nih kira-kira di, di Uh, yang masih banyak yang bujang saya lihat masih yang banyak ada masalah di dalam komunikasi dengan uh, yang tersayangnya, singkirkan dulu pada saat Anda merawat pasien karena pasien sangat mengharapkan Anda bisa melakukan uh, jangan sampai profesional Anda terpecah gara-gara masalah pribadi, seringkali masalah pribadi ini akan menyebabkan Sikap kerja yang tidak baik, sikap kerja kita yang tidak welcome, tidak bisa uh, empati dengan kondisi pasien. Jadi, sebagai individual team member, kita harus meningkatkan sikap kerja kita sehingga kepuasan pasien terhadap kita akan meningkat. Dan satu lagi, selama merawat pasien kopi, satu... Uh, satu tempat ya, atau hotel atau penginapan, usahakan tidak kelelahan kelelahan untuk uh, dalam bekerja masalahnya dalam bekerja mungkin sudah lelah, tapi kadang-kadang uh, saya sendiri tahu bahwa kadang-kadang masalah yang harusnya Anda istirahat, tidak bisa istirahat salah satunya adalah dengan main game bisa terjadi, sehingga Anda datang ke rumah sakit, Anda lelah sekarang tuh lagi model kan HP teruskan di mana-mana, tapi tolong kalau lagi bekerja, kurang istirahatnya ditingkatkan sehingga Anda tidak merasa kelelahan dalam bekerja. Tadi jam kerja segala macam sudah diterangkan berapa jam di dekat konteks klasen. Itu harusnya eh, difikirkan dari awal. Jadi sehingga hambatan-hambatan dalam kerja tim klinis bisa kita hilangkan sehingga hasil kerja tujuannya tercapai nah, nah. komunikasi ya jadi hal, -hal kom kompetensi sistem ya jadi harus berkomunikasi, bagaimana komunikasi di ruangan ada es bar dan segala macam nanti dijelaskan Yo, komunikasi saya nggak terlalu detail karena nanti saya dikejar-kejar sama yang lain jam kerja eh, jamnya. Ini monitoring situasi, mempertahankan kesadaran situasional dan berbagai model mental antara tim dengan mengajukan pertanyaan jangan malu bertanya. Kemudian kalau orang menjelaskan tolong didengar karena Mungkin teman-teman sudah ahli di tempat yang lain, tapi pada saat Anda berada di rumah sakit jantung, ada sistem yang berbeda yang harus Anda dengarkan. Jadi supaya kerja tim akan semakin baik, tolong mendengarkan apa yang telah diinstruksi sebagai ketua tim, atau ada timnya di situ, atau ada instruksi yang memang harus kita kerjakan. Kadang-kadang kebiasaan itu akan tertanam, Ketika bekerja sehingga lupa bahwa ada sistem yang berbeda dari tempat bekerja yang lain. Kemudian segera minta bantuan untuk mendapatkan saran atau sumber daya yang dibutuhkan. ya. Kemudian berbicara, saling mendukung satu sama lain. Misalnya ya berbicara mengadukasi pasien jika ada masalah, menyelesaikan konflik. Konfliknya apa sih, siapa yang salah, siapa yang benar. ya. Kadang-kadang hal kecil eh, jadi panjang karena kita tidak saling mendukung satu sama lain mengantisipasi dan mendukung kebutuhan anggota dengan mengetahui kemampuan dan keterbatasan tim kadang-kadang mohon maaf pasang info saja ya ada yang sekali pasang langsung dapat ada yang nggak nggak bisa terkait dia juga ya Tapi kalau kita kerja dalam tim kita bisa saling mendukung Tim itu bukan sama dengan perempuan yang sama, belum tentu sama, tapi dia punya saling mendukung untuk tujuan yang sama. Ya. Kemudian kepemimpinan ke kita harus bangun dengan kejelasan peran satu sama lain. Jangan lupa kita menjadi anggota tim, di mana peran kita, kita harus laporkan kemana. Kemudian memastikan modelnya, ya model mental dalam situasi dan rencana perhatian anggota tim lain. Membangun suasana komunikasi terbuka. Jadi dengan diskusi, tanya-jawab, jangan takut pada waktu peran bertanya. Kemudian. Bu Amin, tuan yang yang yang dia. Eh, oh, mau ini apa? Okay. Ya, what ini what what ada Turkmen model ya ada. Jadi pertama kita menentukan grup. Anda kan akan ada roster dinas. Kemudian kan ada ketua timnya. Kemudian wingsana, visinya wing tadi dilihat ruangan-ruangan Kemudian tahap kedua, kita brainstorm masalahnya apa. Salah satunya dengan overrun. Kemudian kita lihat perbedaannya, apa yang mesti dilihat. dicatat. Ini yang saya uh, agak tekankan lagi. Pada saat kita overrun, sering sekali ada yang terlupa. Coba dibuat tulisan catatan supaya tidak lupa. Karena kita pegang berapa pasien. Kita lupa nanti memberikan obat karena nggak kita kadang-kadang kita terfokus dengan kondisi pasien yang pelik kita lupa bahwa hal yang harus dikerjakan di pasien kemudian mengelola konflik kelompok menemukan norma-norma kelompok peleburan bersama jadi kalau ada masalah kita kelola supaya bisa kita selesaikan masalahnya. ya jadi berfungsi aktif dalam kelompok yang efektif kemudian menemukan solusinya jadi kalau kita eh, ngomong document model ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah supaya menjadi tim yang sesuai dengan tujuan. Kemudian fokus pada struktur tim, ya, kemudian profesinya bagaimana, dokumennya mana, peraturannya mana. Kemudian tidak boleh tegas, memantau, monitor. Sekarang menjadi fasilitator. Ya. Timur dalam pelayanan. ya. Kepemimpinan efektif di dalam setiap orang kita adalah pemimpin bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita sebagai anggota tim di dalam pimpinan ketua tim, atau sebagai PN, kita akan tahu jelas peran kita masing-masing dalam merawat pasien, dan terbuka, menerima saran, terbuka jika ada permasalahan diselesaikan, kemudian memantau situasi yang frekuen, sadar situasinya bagaimana, kondisi mental timnya bagaimana, pada lagi Kadang-kadang kalau -kadang kadang lagi kita sibuk CPR ada yang dengan santai duduk manis. Kondisi mental tim yang satu lagi sibuk sekali untuk CPR. Yang, yang satu yang penting tugas saya selesai. Itu bukan kerja tim. Bagaimana ini menyelesaikan uh, permasalahan dalam kelompok. Seringkali ada yang duduk manis menyelesaikan hanya tugas dia tanpa membantu pada saat gawat darurat. Padahal gawat darurat harus ada bantuan. Jadi kita bekerja dalam tim tim yang kuat. Kemudian kembali lagi komunikasi efektif, makanya nanti spesial ada komunikasi efektif anggota kesehatan, anggota profesi keperawatan. Kemudian dukungan speak up ya, bicara ya. Kalau ada masalah bicarakan. Jangan sampai ketakutan akhirnya frustasi, stres ya. Padahal katanya kalau melawan Covid dengan gembira. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih.